Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan menjawab kunci jawaban Di halaman 20, 21, 24, dan 25 Pada tema 2, kelas 6, Persatuan dalam Perbedaan Baik, sekarang kita langsung saja ke halaman 20 sekarang saatnya kamu menggali informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber tentang cara tumbuhan menyesuaikan dan melindungi diri. Kamu bisa bertanya kepada orang dewasa yang ada di sekitarmu, membaca buku, koran majalah, atau dari narasumber lainnya. Pilihlah satu jenis tumbuhan untuk kamu amati terkait habitat dan cara melindungi diri. Menggunakan informasi yang kamu peroleh untuk menambah pengetahuanmu. Tulis hasil temuanmu pada diagram Freyer berikut. Baik, kita akan menulis jawaban kita pada diagram Freyer ini. Cara tumbuhan menyesuaikan diri. Yang pertama adalah tumbuhan bambu. Cara menyelesaikan dirinya adalah tumbuh dan berkembang biak di lingkungan dengan banyak air. Tumbuhan yang kedua adalah teratai. Memiliki daun yang tipis untuk mengurangi penguapan dan akar berongga berisi udara. Tumbuhan yang ketiga adalah pakis. Yang hidup di daerah lembab menggulung daun mudanya. Kemudian eceng gondok, memiliki batang berongga yang berisi udara sehingga bisa mengapung. Berikutnya bunga kusuma wijaya. Mekar pada malam hari untuk menarik serangga yang membantu penyerbukan. Pohon jati menggugurkan daun saat musim kemarau untuk mengurangi penguapan. berikutnya cara tumbuhan melindungi diri ini dia halaman 21 juga ya yang pertama mawar memiliki duri pada batangnya yang kedua buah nangka, Mengeluarkan getah yang ketiga, umbi gadung memproduksi racun yang keempat, buah durian memiliki duri dan mengeluarkan aroma yang menyengat. Yang kelima, buah kelapa dilindungi kulit keras dan batok. Yang keenam dan yang terakhir adalah bambu. Ditutupi bulu halus pada batang dan daun. Nah, begitulah cara tumbuhan melindungi diri. Sekarang kita akan jawab di halaman 24. Di halaman 24 kita akan mengisi peta pikiran yang berdasarkan pada bacaan di Atasnya ya, baik kita akan mengisi peta pikiran proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, apa peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Mengapa? Untuk mencegah tentara sekutu dan tentara nikah Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Siapa? Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milik BRI atau Barisan Rakyat Indonesia. Bagaimana Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang amunisi besar milik tentara sekutu? Kapan? Pada tanggal 23 Maret 1945 di mana? Di Kota Bandung Sekarang kita akan menjawab di halaman 25 Kita akan menjawab secara urut ya Setelah belajar hari ini tulislah beberapa hal berikut Hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini mengapa? Jawabannya Cara tumbuhan berkembang dan melindungi diri Apakah ada hal yang masih membingungkan? Tidak ada Apa yang akan kamu lakukan di sekolah terkait semangat persatuan? Yang saya akan lakukan terkait dengan semangat persatuan adalah Bersikap saling menghormati dan menghargai antar warga sekolah Bersikap tenggang rasa dan penuh toleransi antar sesama Menjalankan kewajiban di sekolah dengan baik tidak melakukan diskriminasi maupun bullying terhadap siswa lainnya, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Berikutnya di halaman 25 kerjasama dengan orang tua. Apakah kamu memiliki semangat persatuan di rumah? Catat dan sampaikan hasilnya kepada gurumu. Iya, karena saya masih menyambung silaturahmi. Ikut serta dalam musyawarah dan gotong royong. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.